hai guys jumpa lagi dengan saya Yuni and di Finvivo my channel Nah, di video kali ini saya akan membahas uh, tutorial cara melihat apakah uh, subscribe kita itu masuk di spam atau atau tidak atau berapa jumlah subscribe kita yang kita peroleh kemudian berapa yang ditampilkan dan berapa yang tidak ditampilkan atau masuk ke spam dan bagaimana cara untuk uh, menanggulangi hal tersebut, supaya subscribe kita itu uh, bisa kembali yang tidak ditampilkan tadi oke okay guys, langsung saja ke tutorialnya nah, di disini pertama-tama kita masuk aja ke google chrome ke youtube studio kita ya melalui dashboard uh, pastikan kalian sudah mengaktifkan situs desktopnya kalau sudah kita kembali saja kemudian uh, kalau sudah seperti ini kita klik aja tampil eh, sesuaikan channel ya jadi sebelum ini kalian harus masuk di channel anda nah kalau sudah tampilannya seperti ini kalian klik aja sesuaikan channel oke okay, agak lelet ya jaringan lagi agak lelet karena habis hujan deras guys oke okay, kita tunggu saja nah kalau sudah seperti ini langsung aja kita masuk ke analitik ya kita klik analitik kalau sudah kita klik aja jangkauan guys jangkauan kalau sudah kita klik aja lagi uh, lihat lainnya nah kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kalau sudah kita klik aja lagi lainnya nah di sini kita pilih yang nomor 3 ya sumber subscribe kita klik aja sumber subscribe ya nah kalau sudah kita klik yang sepanjang waktu kalau sudah kita klik sumber traffic seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita bisa lihat di sini ya tulisan subscribe sumber yang diperoleh, subscribe yang hilang lah. Jadi sumber ya uh, subscribe yang hilang itu itulah yang masuk di spam. Terus total subscribe keseluruhan yang kita peroleh mulai dari kita membuat konten atau mulai kita diterima jadi partner YouTube itu sudah 2.074 subscribe. Tapi di sini yang dimunculkan atau ditampilkan di uh, akun YouTube kita itu cuma 1.500 lebih. Seperti itu ya guys yang masuk di spam itu atau yang hilang atau tidak ditampilkan itu 568 lah. Oke, okay, kita langsung saja ke diagramnya. Di situ totalnya kalian sudah lihat sendiri ya 1.500 yang ditampilkan 2.074 yang uh, diperoleh total keseluruhan sedangkan yang hilang itu 568. Sebenarnya yang hilang itu tidak hilang, guys. Uh, jadi di sini ada faktor-faktor kenapa bisa subscribe kita itu tidak ditampilkan. Jadi bukan hilang tapi tidak ditampilkan ya. Yang ditampilkan itu yang ini 1.506. Kalian bisa lihat di situ halaman tonton YouTube. Kita dapat 747 subscribe tapi yang ditampilkan hanya 717. Yang 30 -nya itu kena spam, guys. Uh, halaman tonton YouTube itu atau beranda YouTube ya bisa diartikan seperti itu. Jadi, kita memperoleh uh, pendapatan subscribe itu dari uh, halaman tonton YouTube. Jadi, ketika YouTube dibuka, channel kita muncul di situ. Nah, disitulah orang uh, menonton video kita, lalu mensubscribe video kita jadi ini termasuk bagus ya kemudian lainnya lainnya ini itu seperti ya, jadi perolehan subscribe kita di lainnya itu banyak ya Sat 1179 sedangkan yang ditampilkan hanya 701 satu yang tidak ditampilkan sekitar 478, jadi kebanyakan kena spam dia. Nah lainnya ini tuh contohnya seperti apa orang menonton lihat mana e, lainnya ini tuh contohnya seperti orang menonton video kita itu via Chrome atau dari UC Browser atau bisa jadi dari FB atau Instagram atau WA. Seperti sarserling itu kebanyakan orang buka dari e, lainnya dia masuk. Analitik atau laporannya itu masuk ke lainnya. Seperti itu, kalau orang menonton video kita melalui FB atau WA, itu masuk ke lainnya. Jadi, saat mereka menonton lewat FB atau Instagram atau lewat UC Browser atau Chrome, mereka sempat untuk subscribe video kita. Makanya, eh, terbacanya seperti itu, guys, di sini nah yang kena spam itu 478 kemungkinan mereka hanya sempat mungkin menonton sekitar 1 menit atau 2 menit istilahnya uh, gak masuk akal karena misalnya kita upload video 8 menit kan terus yang dinonton hanya 1 menit kan itu bisa masuk spam guys walaupun mereka subscribe artinya gak fix gak apa ya gak sah Oke kita lanjut lagi ke channel YouTube anda. Nah kalau channel YouTube anda itu otomatis e, mereka masuk di penelusuran YouTubenya kita ya dia men, e, mengetik e, nama YouTube kita. Misalnya e, channel saya yaitu Vin Channel. Mereka ketik namanya, terus mereka masuk, terus mereka menonton video saya, kemudian mereka subscribe dari situ. Ah, inilah yang terbaca. Nah dari channel YouTube itu saya mendapatkan 96 subscribe. Kemudian yang terbaca atau yang ditampilkan hanya 66 subscribe yang kena spam itu 30 subscribe. Artinya yang tidak sah itu sekitar 30 subscribe, oke. Okay? Kita lanjut ke penelusuran YouTube. Kalau penelusuran YouTube ini itu seperti orang ketik nama uh, kata kunci ya. Jadi mereka masuk ke YouTube terus mereka mungkin ketik kata kunci judul. Kebetulan video saya muncul di situ atau kemungkinan juga judul yang mereka ketik itu sama dengan judul uh, video saya. Akhirnya video saya ditampilkan dan mereka sempatkan untuk menonton. Kemudian mereka sempatkan untuk subscribe seperti itu. Jadi ini tanpa sengaja seperti itu jadi pendapatan subscribe sini hanya 45 kemudian yang, yang fix 43 yang ditampilkan maksud saya yang ditampilkan 43 yang masuk spam itu dua. jadi sangat rendah ya karena di penelusuran itu kan orang ketik kata kunci artinya mereka mencari apa yang mereka butuhkan kemungkinan yang mereka cari pas mereka dapatkan mereka nonton dan mereka puas akhirnya mereka subscribe Uh, dan mereka subscribe itu di waktu-waktu uh, maksimal tonton artinya bebas dari spam oke okay. kemudian feed short uh, feed short ini seperti ini contohnya ya guys orang yang sudah menonton video short kita kemudian uh, dia subscribe kita kemudian orang lagi menonton uh, channel orang tersebut yang sudah subscribe video short kita kemudian Uh, orang tersebut yang masuk ke videonya menonton videonya bisa melihat-lihat siapa-siapa uh, pertemanannya kemungkinan dia juga uh, ibaratnya seperti ini direkomendasikan jadi teman kita yang sudah subscribe kita itu uh, or ada orang lain jadi dia itu se sebagai perantara jadi orang mungkin se menjelajah ya menjelajah di channelnya dia akhirnya video short kita ditemukan, kemudian mereka melakukan subscribe setelah menonton seperti itu Nah, di feed short ini saya mendapat 7 subscribe dan uh, semuanya masuk uh, semuanya ditampilkan yang tidak ditampilkan itu nol. artinya semuanya uh, fix mereka uh, murni mereka tonton dengan waktu yang maksimal, oke? Okay? Oke, okay, ini kalau fit subscribe ini seperti ini guys, dia sudah subscribe kita ya. Kemudian dia tarik kembali subscribenya, makanya disitu dihilangkan. Jadi minus satu. Jadi minus satu ya. Kita lanjut, tapi ini jarang ya orang seperti ini tuh jarang, jarang, uh, jarang. Adanya orang seperti itu biasanya orang yang ingin berbuat curang. Oke, okay, kita lanjut lagi ke beranda YouTube. Kalau beranda YouTube ini beranda YouTube, beranda YouTube artinya YouTube merekomendasikan video kita atau orang yang menonton lewat beranda YouTube. Uh, jadi di sini ada uh, tidak ditampilkan tiga. Jadi orang yang sudah subscribe saya entah itu dari segi mana, kemudian pas muncul di beranda YouTube video saya dia lihat dan kemudian dia tarik kembali subscribenya seperti itu ya guys. Jadi dia sudah subscribe saya, tapi ketika video saya muncul di beranda YouTube atau di apa sih namanya di tampilan awal ketika orang buka YouTube itu ada video saya. Jadi saat mereka membuka Uh, kemungkinan dia pikir saya belum di-subscribe akhirnya dia ulang subscribe disitu di situ. jadinya kan subscribe-nya hilang. Nah, disitu terjadi ada minus 3 ya guys. Jadi ada 3 orang yang melakukan hal seperti itu. Oke, okay, kita lanjut lagi daftar subscribe channel. Daftar subscribe channel ini hampir sama dengan fitur subscribe atau branda YouTube ya. Oke, okay, lanjut akun ditutup ya. Akun ditutup ada 15 Akun ditutup ini tuh eh, Akun ditutup ini tuh Seperti ini contohnya guys eh, Orang tersebut terkena Band Band akun band Akunnya dibanet ya Terus Diband itu seperti diblokir Mungkin dia melakukan pelanggaran Seperti itu intinya dia masuk di Kategori akun diblok Terus kedua itu bisa jadi uh, akunnya akun bodoh, akun bodoh yang digunakan untuk subscribe channel kita. Kemudian, akun tersebut sudah tidak pernah diaktifkan selama beberapa waktu, entah itu satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Intinya seperti itu akhirnya. Dia kebaca akun ditutup karena nggak pernah dipakai, hanya dipakai saat uh, subscribe aja itu masuk di akun di YouTube ya jadi akun bodong yang tadi pertama itu akun blokir kedua akun bodong akun bodong itu ya seperti itu akun cadangan yang uh, diaktifkan saat untuk subscribe aja kemudian nggak ada nggak pernah lagi diaktifkan atau nggak pernah lagi melakukan menonton video tak pernah lagi dilakukan untuk review atau Orang tersebut nggak pernah menggunakan akun tersebut untuk membuka YouTube atau uh, menonton menonton video yang ada di YouTube. Seperti itu ya guys. Jadi uh, di sini ada semua keterangannya. Berapa jumlah subscriber kita yang diperoleh semenjak kita join atau jadi partner YouTube itu. Di sini tertera. 2074 subscribe keseluruhan yang diperoleh tapi yang ditampilkan hanya 1506 yang ditampilkan terus yang tidak ditampilkan kemana 568 itu tidak ditampilkan karena terdetek masuk di spam apakah yang 568 ini tidak akan muncul lagi atau masih bisa muncul atau akan kena spam selama-lamanya jadi subscribe yang tidak ditampilkan ini masih bisa uh, ditampilkan ya guys Dia hanya tidak ditampilkan sementara uh, Kalian hanya perlu mengupload video Supaya uh, yang sudah subscribe kita atau sudah ngeview kita itu Dia menonton kembali video kita uh, Akhirnya subscribe yang tadinya masuk di spam itu akan kembali ke ditampilkan guys jadi dia akan berpindah ke sebelah ini dia akan masuk di sini di sini akan bertambah nominal-nominalnya ya jadi yang di sebelah ini kalau kalian bisa merubahnya menjadi nol intinya kalian rajin aja ngupload video terus uh, uh, mengusahakan bagaimana caranya supaya yang udah subscribe kita atau viewers kita itu kembali menonton video kita bagaimana caranya seperti itu. Apakah kita harus membuat video tutorial kira-kira uh, yang mereka uh, minati seperti apa videonya, atau kebutuhan mereka seperti apa? Kalian harus bisa uh, melihat itu, ya. Jadi, kalian buatlah video sebaik mungkin supaya viewers yang sudah ada itu tetap bertahan dan terus menonton video kita, sehingga uh, di sini subscribe-subscribe kita yang kalian uh, bilang hilang itu bisa uh, kembali lagi muncul atau ditampilkan oleh uh, youtube oke okay guys jadi seperti ini ya jadi yang kalian bilang subscribe-nya hilang itu sebenarnya nggak hilang hanya butuh waktu aja untuk mengembalikannya untuk bisa ditampilkan jadi kalian pintar-pintarnya aja bikin uh, video Bagaimana caranya supaya subscribe-subscribe uh, kita yang udah kena spam atau enggak uh, ditampilkan itu bisa jadi ditampilkan guys hanya pindah tempat aja jadi kalau tempatnya di sebelah sini ya di sebelah sebelah sini kalau bisa dipindahkan ke sini kalau kalau yang hilangkan di sini nih tempatnya masuk di sini nah kalau bisa kalian uh, optimalkan mereka bisa kesini guys, jadi bertambahnya kesini, nah kalau bertambahnya kesini otomatis uh, akan ditampilkan di atas ya, jadi seperti ini guys oke okay guys, semoga bermanfaat video kali ini ya uh, mungkin bagi teman-teman yang uh, sering merasa panik bilang subscribe nya hilang, uh, itu sebenarnya nggak hilang guys, hanya tidak ditampilkan saja uh, terus seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau kalian ingin mengembalikan subscribe yang kalian bilang hilang atau tidak ditampilkan tersebut, kalian cukup membuat konten, rajin ngupload video dengan otomatis dan dengan sendirinya nanti, uh, subscribe yang tidak ditampilkan itu akan ditampilkan oleh youtube kembali oke okay guys, sampai di sini dulu video saya kali ini Uh, semoga bisa menjadi pemecah dan pelegah bagi kalian semua yang sering-sering galau karena subscribe-nya hilang oke, okay, saya Yuni N di Finvivo, my channel undur diri sampai jumpa di video berikutnya, bye bye